Baiklah para sahabat, untuk menemani santai pagi kalian saat ini di Jumat yang berkah ini Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bahagia Dan pastinya Bang Min akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari Lesti dan Bila Di kabar pertama para sahabat ya, kita simak nih ada informasi untuk voting sementara Nominasi Female Singer of the Year's Alhamdulillah Bunda Lesti Kenjora masih berada di puncak di atas Lyudra persahabatnya dengan voting sudah di angka 1 juta lebih hampir 2 jutaan persahabatnya untuk poin votingnya dan kita lihat juga nominasi sosial media artis of the Bunda Lesi kejora pun masih menempati posisi puncak di atas Virsa Besari dengan perang voting sudah di angka 1 jutaan voting, Masya Allah semangat ya untuk semuanya jangan lengah terus semangat, terus kompak, dan pastinya kita selalu solid mendukung karya-karya Bunda Lesti Kejora. Kemudian disimak juga bersahabat ya semalam. Kita mendapatkan kebahagiaan lewat ponselingannya Bunda Lesti Kejora. Ada Abang El juga yang gayanya bikin salvok banget ya. Ini silaturahmi rahmi yang sangat luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang. Kemudian juga, persahabat, ada jidukan yang sangat membahagiakan sekali. Alhamdulillah, Bunda Lesti Kejora saat arisan semalam itu menang, persahabat. Ya, Alhamdulillah, terlihat dari ratu wajahnya Bunda Lesti bahagia banget ya. Rezekinya Bunda Lesti semalam dapat arisan. Masya Allah, berkah barokah terus ya untuk Bunda El? Kita sebagai fans selalu mendoakan yang terbaik. Kemudian kita simak juga bersahabat ya, ada postingan yang lagi ramai banget di semalam di akun fanbase Leslar Boy Update Al-Fatih Itu ada postingan tag John katanya bersahabat ya, tetapi sini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Cinta Tanpa Tak mengatakan, gak apa-apa guys, insya Allah, bukan apa-apa, Leslar lagi bahagia, Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang di take down, bukan berarti sesuatu yang negatif ya. Pokoknya jangan lupa selalu selipkan doa buat Leslar Tuh, Masya Allah. Kita doakan, kita support, kita dukung untuk Lesti dan Bilar. Selanjutnya kita lihat juga bersahabat. Setelah acara arisan Bunda Lesti dan sahabatnya, itu karaokean bareng Aduh Masya Allah Apalagi Bunda Lesti Nyanyi lagu Bismillah Cinta Ini suaranya bah, Keren banget bersambat ya Idola kesayangan kita Emang bukan kaleng-kaleng Kualitas suara Tetap terjaga dengan baik Masya Allah Sehat selalu untuk Bunda El Mudah-mudahan Banyak orang yang tulus mencintainya Mudah-mudahan Bunda Lesti Dan Papa Bilar juga Kembali rukun dan bahagia rumah tangganya Kemudian kita simak juga persahabat Di sini ada postingan yang sangat membahagiakan untuk kita semuanya Vitamin jam kunti persahabatnya Alhamdulillah Postingan foto couples Masya Allah ini mah kebahagiaan yang sangat benar-benar luar biasa Apalagi yang bikin salvo pasangan lesti dan bilar Aduh Masya Allah so sweet banget ya Sehat-sehat untuk kalian Mudah-mudahan setelah ini tetap terjaga dengan baik Luar biasa, kita terharu dan bangga banget melihat postingan ini Namun persahabat ya, memang banyak sekali komentar-komentar negatif yang diberikan Apalagi di unggahan Kak Loli diunggahnya Aurel dan Atta Lilintar Di sana komentar-komentar banyak sekali komentar negatif dari netizen Tetapi persahabat ya, banyak juga komentar yang sangat positif di antaranya dari akun imam alaskor ABCDEFGHI mengatakan, Percuma, haters mau komentar apapun. Wong mereka nggak peduli yang peduli itu fansnya. Maka kalau kalian diserang, jadi jangan bilang barbar fansnya. Wong kalian yang bikin ulah, hujat orang bangga giliran dibalas sama fans mereka dibilang barbar. Haters bacotnya pengen dimutilasi. Ini komentar yang paling benar banget persahabat ya. Kita sebagai fans itu sangat mendukung sekali Lesti dan Rizky Billar. Kemudian juga persahabat ya kita lihat nih versi jelasnya Papa B dan Bunda Lesti aduh masya Allah. semua dibikin salbang dengan tangannya Bunda L dan Papa B. Sehat-sehat ya. Ini mah makin semangat aja kita untuk voting. Yuk gaskan, jangan kenar semangat kita semuanya dukung lesti kejora di ajang Indonesian Music Award 2022. Namun di postingan ini pun kita dibikin salvo dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Bufir. Aduh, masya allah, aw oh, itu tangan wow, membuatku semakin bersemangat jalani hari hariku dengan hebat tahu hidup tanpamu itu berat denganmu Aku kuat Wow, sehat-sehat Leslar kesayangan Masya Allah banget ya Bu Fir. luar biasa dukungannya untuk Leslar Semoga sehat selalu untuk kita semuanya Leslar bangkit Kemudian juga bersama-sama ya, Ada sebuah postingan dari aku Les Tifatinsur FC Ini postingan foto momen abang Elni semalam Namun kita juga dibikin saldo dengan kalimat komentar Yang diposting di unggahan ini dari akun Ardiansyah Syah Badiaris itu mengatakan, aku yang udah lihat aslinya Abang L kemarin, kulitnya bersih dan bibirnya itu merah banget. Dari foto ini, keterakan itu bibir Abang L paling merah. Masya Allah, Abang L pakai lipstick nomor tujuh katanya itu ya. <laughs> ini cute banget. Setiap yang melihat secara langsung aslinya Abang L pasti melihatnya ganteng banget. Masya Allah. Sehat-sehat untuk kita semuanya, kompak terusnya, semangat untuk keluarga konong adukung Lesti dan pilar Kita juga masih menunggu judukan terbaru lainnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky pilar Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. bang Bangun ucapkan terima kasih, wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.